jadi nggak terus tak warai sampaian musul nih pangeran gitu di pulau nuku sering mau hadis sering mau hadis, sering mau sedawi kandang nabi sampean tak warai caranya jadi ahli tauhid nangku coro reputasi misalnya nggak terus kinar kinar nggantikan nggak terus di rumah nong itu ya tuhohi malailah yaituhanafah saha alai lawan nahr sebagian rimanya itu yamin Rahmani malai ta alam taro alam taro apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan maanfakoh apa yang sudah diberikan allah munduh sama wal ya sebagian itu, la sebagian itu Tahy ya? itu mafia di lokal Indonesia. Kita warai itu dibuang sebarang pangeran, seimbil ilmu. Saya kira kayak Rukin mangane sapi, Rasulullah sapi, bujunya ya sapi. Bujomangan sapi, kan? Saya kira dinosaurus mangane juga. Saitar kan, gajah sakramanan, bukan? Dewa pengkaji nabi, nak nang laut cegampangi. Oyora oh, usah water masalah cukup periski, pangeran itu orang Arab bangkrut, belok pengairan itu mulai gawe langit bumi, itu makan nih ke termasuk dinosaurus untuk kerja, lu nggak bisa kok oyoraan, hehehe, hehehe, apa meneng manganan primosa, jadi yeah. pangeran udah agak itu tuh, gaji agak itu tuh, gampang, artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini, kemudian babasafia mingkuli, dapat, dapat, dapat, saya malah sapi, cilik cik, cik, mungkin saya bisa dinosaurus weh. Dunia ini pengiran gue mm. tenokoh, enteh, gue terima obat cili es malah malah ini pengiran gue kaji benar, nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti mikir. nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti termasuk itu, itu dunia saurus, itu. Mangan, itu,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 bahasa alim ahli ulama nak ngendikan tetep bulat nah jadi nabi ngucip pangeran simple ya tuh wah dimalai pangeranmu tuh gak ter gak ternilai gak terbayangkan jilol ya angenangan Wong makanin mas leurep kok mulai gaya langit nanti saat iki kok yoraan dan wow termasuk si di bayu saurus gajah iwa iwa paus macem-macem yuk kok rancak? We yuk keduman manganan kalian salam deh ikut mangan sapi ireng bu rewangi pergawe rino bangi rewangi korupsi goblok ora orang dinosaurus yang makan yang kaya itu turu orang kerja. Kepangan sapi kok turu juga lo mau ari. Mau nggak pernah ngajar. Nah yoga jauh makan yang kaya sapi ireng turu mikir sih Turu. berarti. kali turu. gajah Ibu kanji nabi, jadi jadi nabi punya mucik pengiran cek simpel. Keluarga wanita ini, keluarga dari apal sekian hadis, Tetap beda, kualitas daween nabi. Kalau orang kekeh, kan ngomong kan bulet. ya bener tapi bulet. Misalnya kan ini. Ruh keniku gak ada pelem ice pentil. Terus kura tuku, ken pelem tak tuku. Aku nungku yuk kan asumsi pelem iku, quest 2. Berarti regane kan, ruhen lah ya asumsi ini pelem tua sehingga dengan rego, pelem tua. Mugo rak pentil kan gak ono regane pentil cuci suwilik bang. Sekarang sak wet pelem dituku sak juta kuwasung sirego pelem perkara pentil. Jawab. Regane apa? Rego tenan pelem nak pentil ora ya ono regane bocah. Pelem pentil cuci pentil tak tuku sak juta ku mangu asung si dadi pelem tua opo pentil? Lah tua, Pelem nak Engko rak pentil karo ono wong gelem lah itu di Madinah biasa begitu, tentu contohnya formal, ya, tapi tak contohnya pelamet. Terus Nabi ku rabu merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duko, ojongon ojong, gak oleh adol pelam sedurungnya keto api eh. Jadi nggak tahu ini wes tuh. Kena nopo ya Rasulullah Kula pun butuh duit, sing tukuh gempurun. Ya kurang pun butuh duit, sing tugas mau purun. Kok jenar haram nopo. Siapa Nabi ku unik, Men nabi itu betul-betul Nabi baru dia benar-benar ngateng ini. Lo apal kata sih, Aroaita in mana awalu asam fabi ma yastakin ahadukum malah akhi. Nge ini loh, cong. Kok misalnya pentil lo kena angin, bukan kena opo, terus rusak. Terus kue mangan dunia dulur, ini dulurmu itu atas nama opo. Fabi ma yastakin ahadukum malah akhi. Lo gue nopo duit 1 juta, gue orang atas nama pelem Biasanya ini pelam, bayi kena angin. Entah. Terus, kemana duitku atas nama aku? Dengan ide, dagang, sekolah, orang nangis, akhirnya disohak. Tidak ngetikan simpel. Simple, kemudian tradisi nabi jamil kalem itu diwariskan oleh ulama-ulama, termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Soalnya kayak jadi kiai, maksa apa santri mu'alim bener nurut. Kita jadi bang lanang, gede banget, lucu yo nurut, api anayu ayu, wabi uswoyo. Jadi ulama-ulama nggak tentu. Keluar, pulang wapal, karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta, kebagaian di Malaysia. Anta nafsika, jadi kamu, dari diri kamu sendiri, lam tajit minapsika, gula ma turit. Pakai faturidu min gula ma turit. Sing kepingin duwe bajaya ayu ra ya kuwe. urip penak ya kuwe. Sing kepingin ra ya kuwe. Sing kepingin urip dewe dhuwit akeh kuwe. Wong fasilitasi awakmu wong nuruti. Kowe. ulama kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan. wong kon nuruti Tadi misalnya gak nih, misalnya utang utangmu suka sih, aku tangis satu juta, utangin dong gue ponco ngeragrimu tangis satu suto, langsung ke pen di Jw. ya aku, yo tujuh Jw kok malah ngerak aku lah opo, jadi misalnya berjujumu pokok nurut, gue ketunurut gak aku, aku itu berjujumu gini, turut isi awakmu Jw, dia ke pen opo, ayu nurut, lha ya aku ranu nurut, berarti gue Jw raih songa, anak-anak nuseng pokok, jadi wong pakai kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu ingin. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu? Ibu-ibu Kita misalnya ingin alim, kadang dewi kira soalim. Mau ngapal quran nanya anaknya, era iso. tembokon, hanya kadang bapak wali murid itu udah kurang aja, nah, nah, udah <laughs> <laughs> ini dirapal, kurang anak apa, rapal, tahun, rapal apa, gak ajar umur kurang pulang, orang apa, umurnya ini anaknya ikon mode futsal, handphone somo, somo, handphone, ya, se... handphone, handphone, handphone, mong ngawur kawurung wong kok meksa wong liya anakku wis wong liya muka lafe wis bedobe ada betul eling-eling ya anta lam takid menafsika ulama pakai faturi dumergoeri ka ulama santri male tiang tuwa sawan nabia rasulullah anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang balengnya yang lainnya enggak karena saya enggak pati seneng tapi takoke lucu Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu seneng itu yang baik sama kamu. Ya enggak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, namun orang-orang usah. Orang itu kandak ver, misalnya di anak lima, yang paling disayang, yang barep. Karena yang barep, di KIAK, mereka paling disayang. Tapi si Bapak tetap ingin yang lima ini semuanya hur. Jadi Nabi oleh melehnya, gampang. Kamu masih ingin, kan semuanya baik sama kamu. Iya ya Rasulullah, ya kalau gitu jangan Maksudnya jangan beda-bedakan kalau memberi